Baiklah para sahabat nice Les dimanapun manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Pemimpin akan memberikan informasi dan pastinya kabar-kabar bahagia serta vitamin-vitamin yang membuat kita semangat di pagi hari ini langsung dari idola kesayangan kita. Untuk mengawali vitamin bahagia di pagi hari ini persahabat ya Kita lihat nih vitamin tipis-tipis dari Papa Bi dan Bunda Lesti Wow ini potret ya Ketika Bunda Lesti dan Papa Bilar Hingga semua tim persahabat ya Lagi nonton bioskop bareng Aduh Masya Allah banget ya <guluh> Kegiatan terlihat dari belakang nih Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Semoga rezekinya pun diberikan kelancaran Dan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Dan ini juga persahabat dari kabar Yang sangat membanggakan untuk kita semua Coba kita simak ke kabar berikutnya Ini ada sebuah pembentang spesial Dari Lesler Sahabat. Ada sebuah kabar dari Bapak Sandiaga Uno Disimak persahabatnya Bapak Sandiaga Uno ini merupakan sebuah kalimat di akun Twitter dengan kalimat bahasa Inggris, tetapi kita di sini kita lihat persahabat ada tentunya arti dari kalimat yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno ini langsung dari leslar metafor. Perhatikan persahabat. Selamat pagi dari Magelang Jawa Tengah, saya ingin mengucapkan selamat. Atas peluncuran Leslar Metaverse Semoga Leslar Metaverse dengan roadmap yang terstruktur Dapat segera terwujud Dan dapat memberikan dampak bagi ekonomi kreatif Indonesia Yang semakin pesat Sandiaga Uno Wow, Masya Allah bagi persahabat ya Itulah kalimat yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno di akun Twitter Mudah-mudahan bersahabat ya Semakin banyak support dan dukungan dari orang-orang hebat Untuk Leslar Metaverse Kita juga diwajibkan, bersahabat ya Untuk trendingkan Kalimat yang diposting oleh Bapak Sandiaga Undang mudah-mudahan persahabatan ya, semakin banyak support dan doa Dari orang-orang baik yang selalu tulus, mencintai Bunda Lesti dan papa Bilar Dan semoga kalian selalu metafors terus berkembang dan sukses momen ini pun bersahabat diunggah kembali oleh akun Sendal Kutihanus Korbilar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan yang punya akun burung biru, bisa yuk like-nya di akun Twitter, Les Love Metaverse, yang Pak Sandiaga Uno ini. satu aja, katanya ke persahabat ya. Semoga dukungan semakin banyak nih untuk idola kita. Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari akun, Asahillah, mengatakan di kolom komentar, Udah dong mincu, Alhamdulillah. Udah hampir 800 tuh Cus yang belum semangat Wow, luar biasa banget ya kekompakan Dari Lesla Lovers Ini kita patut bangga Alhamdulillah Makin banyak yang sayang kepada idola kita Berikutnya persahabat sahabat vitamin bahagia pun kita dapatkan semalam Di jam kunti, Lesti ini lagi live Instagram Bersama Papa Miller Coba kita lihat part pertama Aduh yang ketinggalan momen live Instagram Bunda Lestin nih Para sahabat ya Pak Bimbing suguhkan vitamin bahagia Lewat live dari Bunda Lestin Papa Miller. Aduh Masya Allah Memang idola kesayangan kita Beda, -beda banget dari yang lain Selalu membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia Pastinya Momen ini pun bersama dari post kembali Oleh akun sahabat Dengan sekolahnya Selardi simak juga di kalimat caption yang dituliskan Live part pertama Assalamualaikum ada yang sama kayak gua nggak semalam ketinggalan kereta Aduh <laughs> Banyak yang ketinggalan persahabatnya Line instagramnya bunda lasti Coba kita simak juga di kalimat komentar Ada komentar dari Agun Ahadut Alia mengatakan sama cew, gua juga ketinggalan gak nonton. padahal dari kemarin pengen lihat mereka live eh semalam. Hmm? udah mau duluan karena di tagar nggak nemu akhirnya ke YouTube pas pisan ada yang upload full. wow. <laughs> masyaAllah banget ya. luar biasa nih dalam kesenangan kita selalu ditunggu oleh warga konoha. dan coba kita simak juga ya di live Instagram udah Astrid pun ini tentunya membuat kita bangga. Bunda Lesti, nyanyi salawat semakin membuat kita bahagia mendengarnya Masya Allah Banyak sekali ujian dan komentar yang sangat tentunya positif Kita lihat persabannya komentarnya bagus banget Nyanyi salawatannya suara mantap kakak Lesti, aduh luar biasa banget ya Kalau soal kualitas suara itu tentunya Bunda Lesti selalu menjadi nomor satu kita doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan rumah tangga Bunda Lesti Papa Bilar Selalu langgeng, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya para sahabat, ini vitamin yang sesungguhnya yang kita dapatkan dari idola kita Coba kita lihat Aduh, mencek banget ya, Mereka semalam lagi pacaran Bibi Ali titipin sama Nin, aduh luar biasa banget nih ya. pokoknya idola kesayangan yang jawablo harap bersabar karena ini ujian banget ya inilah tentunya vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kita yang selalu membuat kita semangat membuat kita semakin bangga dan bahagia mudah-mudahan kekompakan kita selalu tentunya solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun instagram selfie7863 mengatakan ini apa tumben-tumben buat igas kayak gini aduh <laughs> semua warga konoha basnya baper bahagia melihat keromantisan kecutan dari Lesti dan Bilar doakan yang terbaik dan selalu mendukung dan mensupport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 Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Bang menucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.